waspadai harga oil masih tertekan. Secara umum, bias harian pergerakan oil, US diterlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika, kita cermati pergerakan oil, US sedang bergerak ke atas dan jika tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 68,73 sampai 69,41 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil, US dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 69.89 Sebaliknya waspadai jika harga oil US diterus bergerak ke atas dan menembus level 69.41 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 70.49. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983